Halo sahabat, ketemu lagi dengan channel Paman Dublang Farm. Kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk menanam bibit mulawat dalam pot. Yuk kita simak. Langkah pertama adalah menyiapkan media tanam, yaitu kompos, pupuk kandang, dan tanah gembur. Kompos, pupuk kandang, dan tanah gembur kita campur menjadi satu sampai rata. Setelah media tanam tersedia dan sudah siap, bibit segera bisa kita tanam. Ini dia bibitnya. Bibit temulawak siap ditanam. Nah sebelum dikasih media tanam Kita kasih dulu pecahan genteng Supaya nanti menjadi jalan air Supaya airnya tidak merendam akar Dan bisa membuat Bisa membuat akar jadi busuk dan tanaman menjadi mati Oke setelah kita kasih genteng Kita masukkan media tanam Nah, cukup. Lalu, bibit kita masukkan di sini. Kita kasih bibitnya dua, biar nanti bisa maksimal buahnya. Biar nanti saat panen bisa lebih banyak hasilnya. Oke, kita kasih media tanam lagi. kemudian kita siram air lalu kita tempatkan di tempat yang sejuk yang terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung nah setelah satu minggu baru nanti bisa dipindahkan ke tempat yang kena panas ini adalah contoh bibit yang sudah kita tanam dua hari yang lalu. Daunnya mulai mekar. Demikian tadi tutorial cara menanam bibit temulawak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.